Zhuang Chen Li, yang lebih dikenal dengan Willy Dozan atau Billy Chong. Seorang aktor laga senior berdarah Jawa dan Tionghoa. Ia lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1957 di Magelang, Jawa Tengah. Film laga pertamanya berjudul Pembalasan Si Pitung pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1979 bermain film laga di Hong Kong berjudul Crystal Fish dan mendapat penghargaan Best Newcomer pada International Movie Academy Award di Italia tahun 1980 juga bermain film Amerika berjudul A Hard Way to Die dan di tahun 1995 bermain pada sinetron action legendaris Deru Debu yang semakin melambungkan nama Willy Dozan